Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate beberapa waktu lalu mencoba transaksi digital tersebut untuk masuk ke Desa Wisata Batu Cermin. Pemesanan tiket dilakukan secara daring. Kode pemesanan diberikan kepada petugas di loket dan dibayarkan dengan uang digital melalui pemindaian kris. Tiket masuk pun diterbitkan. Sementara petugas lain di pintu masuk akan memvalidasinya dengan memindai QR Code. Kita sudah menyiapkan satu super aplikasi JP Hub, ya, jaringan pariwisata hub. Yang kita harapkan JP Hub itu menjadi aplikasi super dalam mendorong dan mendukung digitalisasi perpariwisataan. Nah, khususnya di Labuan Bajo, ini didukung betul baik oleh ekosistemnya, tadi telkomponya bersama Bakti, pembayarannya Bank Indonesia mendukung. Simulasi transaksi digital ini dijalankan menjelang pembukaan kembali area wisata Goa Batu Cermin setelah penataan ulang atau revitalisasi kawasan tersebut. Gua batu cermin yang tingginya mencapai 75 meter, berada di kawasan seluas 19 hektar bersama dengan daya tarik lainnya, misalnya batu payung. Pemandu wisata Goa Batu Cermin, Benny Maximus Cimado menjelaskan bahwa Goa Batu Cermin menurut penelitian seorang arkeolog Belanda Theodor Perhoven merupakan batuan bawah laut pada 50 juta tahun yang lalu. Di dalam gua batu cermin, bukan hanya batu cermin tetapi ada keunikan-keunikan lain, yaitu fosil kura kura Ada uh, sosok seorang gadis yang banyak yang mengatakan bahwa itu adalah uh, anak gadis. Habis itu banyak yang mengatakan bahwa itu adalah patung Bunda Maria. Itu tergantung dari imajinasi setiap pengunjung begitu. Habis itu yang ada di dalam juga adalah uh, stalaktik-stalakmit, sama seperti yang kita lihat di luar. Tetapi di dalam itu yang sangat uh, berkilau-kalauan, karena dia uh, pada umumnya batu cermininer adalah batu kapur. <tik>